Bismillahirrahmanirrahim Di Orang itu kalau benar Baca Qur'annya Pak ya Jangankan baca Dibacakan saja pada dia Mendengar ayat-ayat Allah Mendengar nama Allah Itu bergetar ini. Ada getaran dalam jiwanya Sekarang coba antum. Setiap mendengar ayat Qur'an Ada nggak getaran dalam hati itu? Atau ketika anda baca ayat-ayat Qur'an Ada nggak gitu perasa dalam jiwa kita? Bahwa anda sedang membaca sesuatu Dulu orang baca ayat tentang surga Punya keinginan untuk mendapatkan itu Baca tentang neraka, takut kan? Ya, takut luar biasa dengan peringatan dan segala yang terkait dengannya. Coba anda rasakan, begitu anda membaca Al-Quran itu ada gak getaran-getaran seperti itu? Atau mohon maaf, rumus ini gak dipakai Pernah gak merasakan ketika anda membaca Al-Quran itu anda sedang diperhatikan oleh Allah? Lalu kenapa ketika anda menghadap kepada Allah Baik dalam keadaan sholat, ataupun membacakan ayat-ayatnya, Masya Allah Kenapa anda tidak pelanjari untuk membaca dengan baik Supaya Allah senang maksudnya dengan bacaan kita? Masya Allah, memberikan rahmatnya, turun dari nya Bukan cuma pahala yang mengalir, tapi anda diperhatikan Sebab jadi masing-masing itu diantara yang bisa mengukur tingkat keimanan kita dengan Allah.